Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam calon guru penggerak dimanapun berada Pada video kali ini, saya akan berbagi tips atau strategi Hal apa saja yang dilakukan sebelum menghadapi asesor praktek simulasi mengajar program guru penggerak Langkah pertama adalah Bapak ibu sekalian harus membuat RPP yang satu lembar setelah membuat RPP yang satu lembar, maka langkah selanjutnya adalah login pada portal layanan program GTK Kemendikbud. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian masuk di guru berbagi untuk mengunggah RPP yang sudah dibuat. Setelah mengunggah RPP, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian harus konfirmasi. Waktu pelaksanaan simulasi mengajar Setelah Bapak Ibu sekalian sudah konfirmasi, Maka jadwal tersebut sudah tidak bisa diubah lagi Karena itulah waktu yang sudah diberikan oleh panitia, tim, guru penggerak RPP yang sudah digunggah harus dipahami teknik pelaksanaannya Baik kegiatan, pendaluan, kegiatan inti, maupun kegiatan penutup Pelaksanaan simulasi mengajar hanya berlangsung 10 menit. Jadi saya sarankan kepada bapak ibu sekalian sebelum praktek simulasi mengajar program guru penggerak harus berlatih lebih dahulu agar pada saat simulasi praktek mengajar itu bisa lebih efektif dan efisien. Yang paling penting adalah saya sampaikan bahwa asesor adalah ramah-ramah. Dan baik hati semua, tidak usah panik, tidak usah gugup, santai, tetap konsentrasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.